Are you mom? Kenalin <laughs> mom. Mom, are you mom? Kenalin mom. <laughs>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 Informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang wow, luar biasa nih, pemirsa. Ada yang kangen-kangenan nih, sepertinya dua-duanya sudah muncul nih. Bumbu-bumbu penyedap rasa yang membuat hati mereka kangen-kangen. Selesai acara, Ayu Titin di Baronis TV langsung diteleponi oleh Boy William dari Titin 0872. Udah dikasih kode sama Ayang besok siap-siap. Di sini dari Boy William ya beberapa detik yang lalu, siap-siap besok nih kangen banget sih lu sama gue. Boy William tulis Ayu Titin. Kayaknya ada yang kangen dan rindu berat, tulis Titin 0872. Dua-duanya memposting-postingan yang sama dengan... Hashtag kangen Perasaan Ayu dan juga Boy William semakin tahun semakin bertambah nih sepertinya Dan tak pernah luntur dimakan oleh waktu Jelas saja sejak 2018 mereka bertemu sampai 2023 tahun ini Tatapan Boy William kepada Ayu Ting tak pernah berubah Semuanya sama-sama masih saling mengagumi satu sama lain Wajar saja jika kemarin mereka memposting-postingan kangen <gall> di akun Instagram mereka. Tentu saja itu menjadi wabibir bagi sahabat-sahabat kita nih. Tadi penampilan teh ayu di brownies cantik banget, makanya si koko boy langsung pece. Sebenarnya dua-duanya pada kangenan karena teh ayu kerja yang terlalu padat. Kangen rindu nggak di sana Terus itu yang 0872 Dari rilis kangen dan rindu itu berat meninsai say. <tiga> jam yang lalu. Kemudian juga dari shofer. Ayo boy Wilona Visparel bikin konten double dead seru kayaknya. Penghulu mana penghulu? Ada yang udah nikah nikahnya Amin dari Raffi Widianta dan juga dari Lee. Iya dua-duanya sama-sama ikhwanet. Tangerang Depok deket lo, nggak sampai dua jam sampai kalau nggak macet. Yo bisa yo boy William. Inilah dia postingan terbaru dari boy William yang mengubah postingannya di BB Production pemirsa beberapa menit dan beberapa jam lagi episode terbaru dari Ayu dan juga keluarga Boy William akan segera diunggah. Dari postingan Boy William di sini menuliskan jangan lupa nonton ya guys seru banget pokoknya mah. Ini yang ditunggu-tunggu Yang bikin penasaran udah mau ditayangin Jangan sampai ketinggalan ya Juga buat nemenin Gabububrit kalian Di bulan puasa ini ada tayangan terbaru Dari Boy dan titik Serta keluarga yang dengan sengaja dan juga secara gamblang dengan senang hati, Boy William mengenalkan identik pada keluarganya dengan secara terbuka. Dan di sini, identik di menuju Oma dan juga orang tua kandung dari Boy William, yaitu sang bunda. Seperti apa tanggapan orang tua kandung dari Boy William dan seperti apa tanggapan dari sebuah keluarga, terutama Oma, kita akan menyaksikannya sebentar lagi. Saya 3 akan dimulai. Sebentar lagi, nih, pemirsa. Bagi sahabat semua yang penasaran, ini seperti apa ya keluarga Boy? william memperlakukan Ayu Ting Ting. Kita akan melihatnya sebentar lagi. teman semua jangan sampai terlewatkan sore ini. Season 3 akan segera dimulai dan akan segera diputar oleh Baby Production. Informasi selanjutnya di sini ada penyanyi dangdut paling top. Jangan lupa bagi sahabat semua, kita dukung Ayu Ting menjadi juara penyanyi dangdut paling ngotot. Semua bisa membantu Ayu Ting dengan cara memberikan voting melalui Facebook dan juga. SMS. Dari SCTV dukung Ayu Ting untuk memenangkan kategori penyanyi dangdut paling ngetop dengan cara like foto ini. Simak baik-baik mekanisme yang sudah tertera pada gambar periode vote tanggal 10 April sampai dengan 8 Mei 2023 pukul 23, 59 waktu Indonesia Barat. Ayo sama semua dukung Ayu Ting menjadi penyanyi dangdut paling ngetop dan pastinya banyak sekali saingan dari Ayu Ting Tapi kita semua harus mendukung ayu menjadi juaranya semoga sukses dan semoga selalu bisa berjaya untuk ayu tingting beberapa kali mendapatkan dominasi dan beberapa kali mendapatkan Kiana semoga ayu tetap bersinar -tik. di kancah dunia dangdut. oke sama semua selain ini di sini juga ada kegiatan ayu tingting bersama dengan para pemuda dan juga masyarakat depok ternyata ayu tingting ikut bangunin sahur Dibangunin sahur sama artis kita nih, Ayu Ting Ting. Wah, Ayu, walaupun artis besar masih nih ya, berbaur dengan tetangga, bahkan dengan para pemuda yang ada di sana, saya selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu ya, robal nih ya, Robbal Alani. Oke, sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhadap... Hanya tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bermin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.